Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers belovers, serta Leslar Lovers Dimanapun anda berada Selamat pagi Kembali di DivaTV hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah bersama selalu dimanapun Anda berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan kabar menarik ya dari idola kita Kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali Saat melihat Papa Bilar dan Abang Fatih ngobrol bareng nih Persahabatnya, Masya Allah, doakan selalu yang terbaik ya buat idola kesayangan Semoga sehat selalu, bahagia selalu dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik ini benar-benar super kalem dua-duanya persahabat ya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat ya, disimak. Kita juga mendapatkan gambar spesial bahagia Bunda Lesti. Ini bakal mengeluarkan single terbarunya. Doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan single terbaru Bunda Lesti Kejora ini selalu booming dan selalu trending. Kita sebagai warga Konoha tentu selalu mendukung yang terbaik buat karya-karya dari Bunda Lesti maupun Papa Pilar. Sukses terus untuk Bunda Lesti, semoga selalu bersinar sang Kejora kita, sahabat ya, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Kemudian, persahabat kita juga mendapatkan kabar spesial dari Kak Nurul ya. Kak Nurul 5 jam yang lalu ini memposting foto kebersamaannya dengan Pop Dance dan Ibu Rasmala Dewi beserta Bang Yudi Revan. Alhamdulillah persahabat ya, tepat hari ini. Pop dance sedang berulang tahun wow, Wah, sesuatu kebetulan nih persahabat ya Ulang tahunnya pop Dance sama Bang Ngedi, Sama Bang Mimin, wah wow, Masya Allah doanya Mudah-mudahan kita semua nih persahabat ya Selalu sehat, bahagia Dan apapun segala urusan kita semuanya Selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran Amin, Ya Rabbal Alamin di momen foto ini mempercayai saya ya, Kak Andrul sebuah kalimat Baru kalafi papa, papah, Masya Allah banget ya Hingga banyak sekali doa yang tentu diberikan Dari orang-orang baik yang selalu mensupport idola kesayangan dan keluarga besar Leslar Kita lihat dari Mama Eda 1998 Masya Allah, happy milan opanya Abang El, mungkin selalu sehat dan happy terus ya, amin Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kemudian persahabat Simak juga nih ada kabar spesial yang kita dapatkan saat di channel Youtubenya Rizky pilar kolaborasi bersama Kang Arman ini ada suatu wejangan nih dari Arman Maulana untuk seorang Rizky Bilar salah satu tips juga ya untuk semuanya Kang Arman mengatakan salah satu resep langgeng adalah humor dan tawa. Ini tips juga dari Kang Arman, persahabat ya. Bila mana pengen langgeng dalam rumah tangga, itu kuncinya adalah adanya humor dan tawa nih persahabat ya. Itu salah satu kunci juga nih untuk langgengnya rumah tangga. Luar biasa banget ya. Salah satu tips dari Kang Arman untuk Papa Bilar dan umumnya untuk semuanya persahabat. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sental putihan Skorbilar, kalimat caption pun dituliskan di postingan ini. Salah satu resep langgeng adalah adanya humor dan tawa dalam berumah tangga. Karena kalau sudah nyaman dan satu frekuensi, itu akan bikin yang menjalani bahagia Betul banget nih persahabat ya Kita melihat dari idola kesengan kita saja, Lesti Dambilar Yang setiap hari selalu membuat kita tawa, selalu membuat bahagia Wah Masya Allah banget ya, mudah mudahan langgeng terus rumah tangganya banyak tanggapan komentar juga yang diberikan. Dari Evi Farida, Anusker987 mengatakan, "Leslar mah pasangan Gezrek kang tiada hari tanpa canda. Tapi kalau udah romantis bikin baper warga Konoha. Betul sekali. <tuh> pasangan gesrek yang salah membuat kita ketawa bahagia? Dan kalau sudah romantis, aduh bikin baper banget ya Mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak untuk idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat disimak juga Ini tentunya ada momen spesial yang kita dapatkan Saat baby L dan baby Gunzel lagi bersama nih persahabat Masya Allah pagi-pagi sudah melihat mereka berdua nih persahabat ya Seneng banget ya Warga Konoa sudah dikasih semangat nih, sudah disuguhkan vitamin bahagia lewat postingannya Abang El dan Baby Guzel. Kali ini, postingan tersebut diunggah kembali oleh Tuti Lesa Lovers. Kita lihat juga ada kalimat yang dituliskan, pagi-pagi lihat mereka berdua, seneng bahagia banget. Nah, kan jadi bucin sama anak kecil tuh. <laughs> Bucinnya sama anak kecil yang bersahabat ya. Masih baik aja, aduh udah bikin bahagia warga Konoha nih persahabat ya, luar biasa Mudah-mudahan BBL, Bibi Guzel menjadi anak yang soleh dan solehah, amin Kemudian persahabat disimak juga, ini info penting banget ya untuk warga Konoha, jangan lupa Memvoting idola kesayangan kita, polling online persahabat ya, couple media of the years 2022 karena untuk perolehan voting Lasty dan Bilar ini semakin disusul ya oleh Fuji dan Torik Ini poinnya beda tipis banget tuh Lasty dan Rizky Bilar Alhamdulillah masih berada di posisi puncak Dengan perolehan voting enam votes Setara dengan 39% persahabat ya untuk Fuji dan Tori Itu votingnya 48.112 votes Setara dengan 38% beda cuman satu 1% saja Yuk gas ke 15 menit sekali kita dukung Kita support yang terbaik buat Lesti dan Bilar Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini